pernah di timur tengah teman-teman sekalian ada seorang anak kata orang nakal kalau kami mengatakan tidak ada anak yang nakal yang ada orang tua yang kurang sabar dalam mendidik yang hebat anak itu aktifnya luar biasa permainannya di mana mana semua dipakai mainan ibunya satu kali masak karena suaminya mau kedatangan tamu. begitu masak sudah bagus siap dihidangkan tiba-tiba anaknya datang bawa mainan, mainannya pasir teriak-teriak umi, umi, umi, umi Ibu-ibu ibu-ibu ditaburkan pasirnya di makanan yang sudah jadi itu. Bung. Apa yang dikatakan oleh ibu yang ini? Dalam keadaan emosinya meluap diarahkan kepada doa. Antar idhab ilal haram takun imaman fi. Kamu ini na, pergi kamu ke masjidil haram sana jadi imam di sana datang, bawa pasir, nyiram masakan ibunya, yang sudah jadi meluap perasaan di ibunya, kata ibunya dia paham rumus ini, nah pergi ke masjidil haram jadi imam ya Allahu Akbar apa yang terjadi? kemudian hari, anak itu benar-benar jadi imam di masjidil haram, bahkan sekarang beliau ketua dewa imam di dua masjid suci masjid haram dan masjid nabawi dialah syekh Abdurrahman as-sudais